ngomong um, aku oke oke oke oke kira mana Manuka TV Alhamdulillah karena Alhamdulillah rakenek wasyukurillah mantahu mantahu tahu guys mantahu guys Tunggu, guys mengen tahu guys Tahu sini kurang asin ya. Tuh, nih well, ini. kurang penggawainya. paket. <tuk> Wah, cara nendaftar rekanan Telepon wong bong ditutup nih sampai enggak, aku boy. nyantai kok. terongnya sampai di titik ya kalau pertama ke Oh si, pertama pe, enak, enak ini. Kedua kasinan Ketiga nyep. Hmm. arah, kok Aku rum rumah. Ibu <tuk> mau berbuat nih? mangan. Nggak. bapakku. Oh iya, mangan Mangan Bapakmu anak-anak. iso ae gak lunyu ta. Ha. E halus. Tapi enak lho Mbak coba Aku mau Jual Mbak Rumah ada di Konjur cocok omongan mesti ya, soalnya kan duduk dekat. Kini Mbak Niel, mana punya yang enak nih? Mbak So, besok. Keput. Jadi, sekarang cocok ya. Ini kayaknya. malu. Mari Karena goreng juga nih mangan apa ya enak biasa aku pesan bakso mbak anu pesan aku aneh Eh hmm. lah, ya, sampai mbak. Lutut Kita rambut gaweku. Bu. Buar Ya Tak nyanyi Tak um nang lu Kok deh. Coba. Suji sawah jalan meteran. siap-siap di dari tungguan terong. <laughs> yeah. aku udah ini, sampai ireng, ini dikukus aku deh ini yang ngukus aku, tapi kan nganu, apa tak kuwi okay. ini iki utuh iki putih hmm. Hmm. <laughs> aku sakmene terong aku lagi tak karo rombok enak hmm? kapan muni ya Ya. Ah, rin, jika, mang. Lasang, Berarti kakek ngomong. Aku mau ke isu mbak, mutu, kurang jam Aku kepengin ngomeli sing Mau bakso Kita lapo nomor Aku kembali non kat caceng deh ini lagi, agrow di kanan. Okay. sms pulsa po wait adi wa oh wa dulu i ktp daftar nih tak aku daftar nih ktp sanamu aku ih wa urusan wa lah biasa mbak oh mau dikomplen lah rada ora apa Boleh terus. <coughs> oh, kan lagi nongol di sini lain. Hmm. siapa? Yang Namanya <laughs> <Keng -kennya wetan. tuk> si Elen. Ini Tina. apa? Yeah. <tuk> di ini di <tuk> mau yang bisa nih, saya mau di disamen kunung lah, omong main iya, di om, di wi, di lau, iya mbak, pertama-tama nih aduh iya mbak, pertama-tama nih aduh sama mbak, mau daftar tekanan mbak saya mau daftar tekanan mbak di omong bisa apa? kena bumbul-bumbul buka tenunan ya? tenunan usaha dikni nah ini dia? Kenun, yang paling banyak Mbak. Cukong, sudhong, sudhong, mano, eh. apa? Singirang, Kayasangirang, belum ada. Apa? Kuduk. Kudu. Cirebon, Cirebon, Anyway, <pokemon surrounded Colonel> dia cewek oh NTT, NTT lombok kan lombok oh, bulan youtube kumpul waktu kumpul kan konjani mbak Umi tadi mbak Umi kok orang kok atos sih ya, an kak lemes ul terang atos ada mau di handul wes digedor ya mbak ngapa ya apa terang botarange. Terange ya. ya belor Iya ya. Aku terus nangi tukang mesar. Terang gak samsina, Enggak uh. rom, Neng nah, ireng. Kak, itu sansine memang Putih ha. ya Ta kula nek nyicipi cicipot aku wis ya Iya, kadang aku kan tak tuku kan kadang nang Enak, eh. Ya. Tukus nang isor. Maktu ngemil. Porung di balas ya. Mbak, saya mau itu daftar kanan. Iya, nomor ini. Iya. Ning Cai. Ning Caiwan. Nggak, Nggak Caiwan. Ning Caiwan. Nggak Caiwan. Nggak Caiwan. Nggak Caiwan. Nggak Caiwan. Nggak Caiwan. Nggak Caiwan. Ini, udah <tuk> terus tutup ya mbak. Oh. kamu hmm. aku, nanti aku ya, Oh, ngerti di pasar. Oh Baikin pasar, oh, pasar. Oh sampai, nang pasar. Oh apa aku tak rona ya? Tuhku Indonesia. Om, aku, oke, oke, ku KTP, kan kirim KTP Ya KTP ini, ini, ini, ini foto dikirim Oh, Alhamdulillah. Karena Alhamdulillah, Alhamdulillah, wa syukurillah Di momotnya oh, di Barang di Indonesia itu SMS.